Tiga steak untuk empat orang di sini. light like spot in darkness, si kecil cahaya di kegelapan. Mantap, semoga dapat bang Oke, okay. amin. Semoga kita dapat semua ya. yang nonton ini. Semoga dapat semua. Apa nih? Rio des siapa tuh? Enggak kenal. Hmm. Oh ya kita lupa opening ternyata oke guys welcome back to my channel ada Andermolana di video kali ini kita bermain game next server cn yang mana ini ada operator baru yang mana ini operatornya udah dua tahun tidak rilis-rilis atau tidak ada kabar tahu tahunnya muncul di pada saat mini-event sekarang dua tahun Oke, okay, kita sebelum itu ganti dulu ya kan Kita ganti Seiyuu sama Dengan sama seiyuu Dia ya kan seiyuu itu ini Ayane, eh Ayane-ru ya hmm. Siap guys Bong-bong dulu sini ya, seperti biasa Luar, langsung dapat amin. Semoga saja seperti itu ya. <laughs> Oke, okay, udah direcord. Oke, okay, udah direcord. Oke, okay, bintang 4, lumayan ya. Padahal Vanguard doang tuh. Oke, okay, mari kita mulai. Ini ada 30, sedangkan ini ya 2.000 ya 2.005 lah. 25.000 lah. Kita langsung gas ya untuk 10 kali multi eh 10 kali multi 1 kali multi Hai apakah nih bintang 5 ini udah pasti ya udah pasti bintang 5 game-nya okay, Oke okay, facecam aman mic juga aman Oke okay, bintang 5 ini sudah pasti boroknya Oke okay, kita buka 1 2 3 Oke okay, bintang 5 ternyata ya dapatnya satu doang wakana ya tapi bintang 4 uh, bintang 4 nah, ini bintang 5 belum nah up hmm. bintang 6 kah? bukan ternyata masih red up ya bang ya red op atau red up nggak mungkin kan red up nya flin Oh meteorit ya meteorit. sky Skyfire habisin ini nih 10 kali aja lah ya Oke okay, kita mulai habisin ini nih 10 kali Walau Skyfire ya Oke okay, putih luar kita langsung skip-skip aja lah dua tiga empat scavenger lima oke okay, mantap lima tadi kan enam skip aja biar greget oh, iya biar kita semua kaget semua bisa ya. jangan sampai piti lah Jujuh. sakit piti simma sen delapan ya ya delapan oke okay. kayaknya kurang hoki kalau kalau oh, di, di ini bener kan? biasa kayaknya hoki gue udah diambil dari TO kemarin udah dapat dua kali TO gua. dalam waktu berdekatan please lah, jangan biru sayang oke okay. <laughs> gue tidak terkejut deh ya. Apakah ini para pemirsa dimanapun anda berada? Apakah ini Scotty? Let's go. Alright, let's go, bro. Let's go, bro. Let's go, let's go. Wow, bintang 5 nya lumayan. Ada tiga mungkin. <imilizars> Please please, please please please please come on come on come on ayolah ayolah teori ner ner ner ada di base asistennya ner teori ayah neru fansnya ayah neru wara wara wara <laughs> Oke, okay, bintang lima kembali Oh, enggak tahu sih okay, Kita tutup muka aja dulu ya. <laughs> Omae <Loh. laughs> Zubon no kambing jilis kambing aduh nice lah lanjut oke oke satu kali lagi lah dia nawar lagi lampu. tiga kali Eh tadi berapa? 10 20, 20 ini 30 ya. ya kan 30 kali pun berarti tambah ini jadi 40 kali pun. Hari-hari red ya. oh. up ya. 50 kali pula ya, 50 kali pun. Enggak bisa nih bro. <laughs> 50 kali pun. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Mana jadi ketagihan, Cok. Oke, okay, ini go. satu dua gue, Teori ganti kali ya gue, gue, gue, gue, ner gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, またドクターのそば yang betul bagian juga oke, okay, malah bagian juga gua butuh si Thor juga sih. Oh, wow. ternyata skyfire belum punya ya. Disini, sini. Apakah ini tanda-tanda? Tanda-tanda Golden Glow semakin dekat? Apakah itu tanda-tanda Bro? Kita percaya ya, optimis ya kalau itu sebat tanda-tanda meteorit. Kok bintang limanya nya banyak ya? Oke okay, bintang tiga. Okay, ini yang terakhir, dia dapat bintang nama apa satu kali lagi lah. Oke, okay. bentar cuy, itu masih lama kan? Habis ini ya udah lah, habiskan 60 lah. 60, 60. dapatnya itu tadi, Thor habiskan 60. Bro. Bro. Bro. Bro. <laughs> udah dibilangkan teori semakin dekat itu tadi ada skyfire. Apakah ini tanda-tanda mendekati Golden Glow? bang, iya iya, memang nggak ngotak, memang single full cok cok, nggak ngotak cok, ya, LMD kayaknya nggak cukup oh iya ya, nggak cukup LMD, terus juga cok, seharusnya kita ke shop, sambil liat bareng-bareng ini di ini. Ya. terus Ini ada berapa? Tadi perasaan kita banyak dapat bintang 6. Ooh, 287 cuy. Lumayan ya. Jadi ya sepuluh skin, skin cuman dua operator ini doang kita beli kob karena gua suka animasi skillnya ya lumayan dan kebetulan punya operatornya juga ya kan jadi lumayan lah. langsung pakai oke okay. mana operatornya tadi cari-cari hmm. itu 16 <tell> Oke okay, kita langsung elit dua mantap Kaget gua cuy, panik. Operatornya panik bangsen. Panik lo deh. Nih panik dengan keadaan kita. Ternyata kita nggak ngapa-ngapa ya. Tidak ada kenapa napa Panik nih orang ternyata dia sayang dengan dokter ternyata gua baru tahu. eh? nilm ni ikanai to na kok kayak bukan suara ayah nero ya? rencananya gua pengen taruh sebelumnya victoria <tuh> no bug pipe hajoobo to tomo ni mairu minda Eh, eh, buset. Ternyata itu. Wah, ternyata anu sih. Wah, pikir siapa itu tadi? Mana yang bagusnya kayak gini aja bentuknya. Ini unlimited ya? Kalau nggak salah ini unlimited. Mana ya unlimited? samurai samurai ini sama mon kayak kayak mana itu areanya kayak mana nih <tuk> Aku terlalu meremehkan.